Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, sedulur Sinyoliri Channel, kali ini kami sedang berada di blok 10 di Desa Makmur Kali ini kami akan mencoba melakukan penarikan <tuh> di siang hari ditemani dengan praktisi kami Kak Udin Untuk itu, mari kita lakukan penarikan Bunga -bunga, bunga, bunga, bunga. Nah, ini kira luar biasa ini udah lama nggak nah khususnya tuh, um, uh, di sana tuh mas daerah sana itu ada uh, aura negatif yang sangat kuat sekali tuh ya, kan? nah kita apa sel langsung kita coba ya Tambah, Sim. rambut apa menyikat lebih, udah lebih, udah ya, ya gimana lebih, lebih, lebih, ya banyak-banyak lebih, lebih, lebih, banyak lebih, lebih, banyak lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, hitung lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, banyak lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, akar lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, akar nah sekarang coba kita mau saya uh, situ ada sesuatu so, seorang tua orang tua ya membawa sesuatu saya tahu nggak tahu apa itu situ ya tertutupi dengan uh, dengan apa namanya pakaian mereka nanti coba aku tarik bawah ya iya yuk oh nilai ini ya Ayo. Ayo. Ayo. Guys dulur. Ini praktisi kami sedang melakukan penarikan. Kita lihat benda apa yang akan didapat. Kami kurang tahu. Tapi yang jelas ada bendanya. nya bantuan salat Allahumma Ini, kan uh, belum, ini ini ini belum terjamah orang ya ini belum terjamah orang ini masih ini coba kita masuk dalam yuk kita yuk iya lihat ya hmm. kita masuk. Masuk. masuk tuh teman, -teman saya ada kena paku ini rumah lagi berapa puluh tahun kita semua datang semua dulu. Kamera-kamera. Ya, ya. oh, jatuh di ya. Di Jatuhnya di sini. Jatuh di bawah dulu Kita wujudkan ya. Temu wujudkan entah bendanya apa kita kurang tahu minta bantuan doanya. Supaya bisa diwujudkan. Soal Allah hakarnya. Allahu billahi nasyab dan rahmanir rahim. Allahumma shokran man qad. mau apa ya? kita ya ini. Gak ada mori, enggak ada mori ya? Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah. Mori, mori, mori. Ayah, kecil amat mori lu. Oke, sedulur ini sudah diwujudkan bendanya berupa trisula. sedang dilakukan penetralisiran pusaka ini tadi situ musa ontol sana biar ini apa namanya biar dia enggak ini ya biar akar bahasanya eh uh, kan ini biar konsol biar kena tembok ya biar dia enggak tarik <tuh> <ke> albif lagi <tuh> <Ini dia. tuh> Seperti kayak gini bener sih ya. Keren luar biasa. Uh. Ini, nih, bos. Udah. Sudah. Nah. Eh. Oke, sedulur. Ini adalah perwujudan benda pusaka yang tadi nah, dibawa nasi. oleh kakek-kakek tua di atas itu tadi sudah, sudah diwujudkan berupa apa ya kodin berupa Trisula trisula ini bendanya Ini aja nah. Oke, ikuti terus penurusan kami hmm. sekarang kita ambil yang di sana ya Mas Pendi nanti pindahin ke arah sini di sana kan tangkrungkut bener tuh ya nah pindahin sini aja ya iya, iya, iya. Nah, kalau pindahin disini yang sana energi pindahin sini sesaujukan iya. ini mau mewujudkan pendapusan kah lagi pindahin. dibantu oleh Kak Pendi dia akan menarik energi yang ada di pohon untuk dipindahkan lebih dekat. Sana ya. mencoba melakukan penarikan entah benda apa yang akan kami dapat praktisi kami sedang melakukan perwujudan energi yang ditarik oleh Pendi kita lihat apa yang kira-kira akan diwujudkan Wajib, Allahakbar, wajib, akbar Allahakbar, akbar Bisa langsung dipegang? Bisa, wajib, akbar bisa wajib, wajib, wajib, wajib, bisa ya, wajib, berupa wajib, wajib, wajib, wajib, wajib, wajib, ya semar wayang semar. Coba, hmm, coba lihat, semar coba lihat, coba lihat dulu ya, ini semarnya kayak besinya besi lama nih ya ini semar mesem ini semar mesem gue Din hmm. nah, lihat-lihat dari ukirannya ini kayaknya benda-benda lama coba dilihatin kamar kau Din benda lama ukirannya ya Terus dulur. nggak banyak ukiran ya. hmm. Biasanya kan banyak ukiran-ukiran, ini enggak banyak terukiran. Enggak ada lapat-lapatnya dia. Berarti dia ini udah tahun parampu yang buat ini. Bagus sih ya. Wah, cakep itu. Nah, Tadi, perwujudan wujudkan. dari energi yang ditarik dari pohon tersebut. Nah, ini pohonnya dilempar ke sini, kemudian diwujudkan, kita dilempar ke tembok, kental, sini, ini, hendaknya, nah, wujudnya semar, bisa memprediksi lagi ya, nanti ini. Praktis, kami akan mendeteksi lokasi lagi kira-kira apakah ada benda yang bisa diwujudkan lagi Mari kaudin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan tolong rekan kami turun nanti sebidah ini energi ke di atas sini ya. Dan kita anak ambilnya. Yeah, yeah. nah, iya, iya. Nah, nah. Oke sedulur. <guluh> ini akan dilakukan penarikan energi yang ada di atas ini untuk dipindahkan ke bawah dan dilakukan perwujudan oleh Kak Udin. Kalau oh, mas. mas uh masai-masing mas ya nampak ininya biar enggak ini masih kita ada beling loh nampak dewasa beling ya hati, -hati. kosong sedulur Dulu, ini akan dilakukan penarikan dari energi yang tadi sudah dikumpulkan dan diletakkan di bawah sini ini akan mencoba diwujudkan oleh praktisi kami Kak Udin kira-kira barang apa yang akan keluar yang akan wujud, kita tunggu gambar fit bendanya satu ini bendanya tadi udah jatuh Cercar. sedulur Cercar. tapi tercecer kita cari dulu untuk uh, payung ya. Tapi kalau isinya ini adalah uh, naga. Ini naga. Oh, ini kantil. Tadi memang dari sosok yang kita lewat tadi kan ada sosok uh, kuntilanak ya. kita sempat kuntilanak. Mungkin ini yang dalamnya ini nih. Sama yang ini sosok naga lah. Kira namanya keris nah, apa mengerti payung, Terus payung. Terus payung. Ya, payung lah ya bentuknya ini, payung ini, ini mungkin buatan udah dah lama juga ini dilali isi seperti ini mas Ferry bentuknya ya buatan udah lama mungkin ya ini ya. Hmm. Kantin, kantin sama kantin, payung agar payung inilah hasil penangkapan hari ini. banyak hasil hari ini. ya. Mudah-mudahan semoga berkah. Amin. Amin amin amin. Amin. Ya, jadi, penulisan kami. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.